Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku gimana kabarnya hari ini ya hari Minggu kita mau coba trip mancing di rawa lagi ya karena spot laut itu lagi enggak kondusif dan lagi baratan ya jadi saya putuskan untuk mancing liar dulu spot-spotnya rawa ya ini udah hampir sebulan saya tengok coba keseruannya nanti semoga ada sambaran babon ya nila babon atau ikan lele dan sejenisnya lah oke bosku saksikan terus dan jangan lupa dukungannya bosku dengan tekan tombol subscribe oke bosku karena subscribe itu gratis bosku mantap salam mancing mantap terlempar lagi guys Nilainya, guys, mantap oke, lumayan digoy. angkut guys cuma ya guys. Tonggis paket. Mantap guys. Oke, dapat guys. Mantap. Oke. Okay. Yeah, Ini lapan guys, joss, wuih, oh, mantap guys, guys okay. tiga jari guys, mantap, oke. Okay. kita lanjut lagi guys. Perhatikan kumpul orange. Ini ada ada makan ya. Oh, kumpul orange. Makan, nyut nyut, hai, hai, hai, hai, segini hai, Lumayan lah burih mantap bosku ikan segini bosku sampai makan-makan aku lepasin emaknya panggil ya oke okay. Oke okay, bosku, karena hari udah mulai sore ya, saya akhiri aja petualangan masing kali ini dan ini hasil akhirnya ya, tiga biji lah lumayan. Oke okay, bosku, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, subscribe bosku. Mantap. Salam sejahtera. Mantap.